Salam Kopi Joni kepada Bapak Kapolres Payakumbuh Padang dan juga kepada Kasat Lantas Payakumbuh Padang. Yusuf Sudirman ini datang ke Kopi Joni di Jakarta, mobilnya disita oleh Kasat Lantas. Lima ya, puluh ya. Payakumbuh. Karena alasannya karena nggak ada BPKB. BPKB dia masih dalam proses karena memang ini. Surat lelangan. Surat lelangan dibeli dari mana? Dari KPKNL Semarang. Jadi memang ini ini ini ini adalah mobil yang dibeli melalui lelang. Jadi, okay. yang kedua, katanya STNK tidak ada. STNK hilang. Tidak ada, ada surat tanda bukti hilang, uh, ya kan? Ya surat keterangan ya. hilang. Surat keterangan hilang. Hmm. Ya persoalannya Bapak Kapolres Pak Payakumbuh Padang, kenapa mobil warga ini sampai satu bulan lebih masih ditahan? Kan kalau STNK hilang kan ada surat keterangan tanda lapor kehilangan kalau mobil lelang kan memang BPKP belum ada